hasil ya hasil dari Desa batu ini wah ini tuh yang kedua kali ini masih dapat segini masih wah banyak sekali kayaknya oh oh mantap sekali ini wah ikan semua wah Alhamdulillah ya oke mantap Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. E, ketemu lagi ya. Hari ini saya akan mancing di daerah Demak lagi ya. Saya masih penasaran lokasi yang ini di Desa Batu karena ikannya sangat banyak sekali di sini, bosku ya. Dan nanti seperti apa keseruan mancingnya? Langsung saja kita simak, bosku. Umpan saya kali ini menggunakan lumut semi halus, ya bosku. Ya, ini bagus sekali ya, karena kalau terlalu halus nanti takutnya ini yang kecil-kecil itu ikut makan. mantap sekali, uh mantap ini gajari gak apa-apalah ikan pertama ini wajib dimasukkan ya bosku kita masukkan sini, ah alhamdulillah ya, kita lanjut lagi, ah uh. masih ala ala ala, ule, ala ala ala ala, alhamdulillah ya, nih gak apa apa tiga jari tiga jari, yang penting lancar ya bosku ya, kita masukkan lagi. Iwak masih ala-ala, ala-ala, ala-ala, ala-ala, Iwak masih, eh, uh, alhamdulillah, wih, mantap, makin meningkat ini ukurannya ya. Wah, ini hampir empat jari ini ikannya. Alhamdulillah, kita masukkan lagi. Alala, uh, uh, tapi masih ya. Banyak banget ternyata ikannya ya. Walaupun nyamput di pinggiran tapi ikannya ini hop hop ini iwak <tuk> masih oh, uh, ala, ala ala ala ala masih le- le- le- alhamdulillah, le- apa apa ini. Eh, uh. le- oh, ya kita masukkan ya, gak apa-apa, gak apa-apa memang rezekinya segitu kok ya bosku yuk lagi yuk Uh, ingin nih, uh, mantap sekali, uh. alhamdulillah masih nih segini kan ya, uh, mantap sekali ini kita masukkan lagi ya. Masih walah, walah, walah, walah, walah, walah, ini Tiga lagi kita masukkan Kiri kanan Ikan ini masih Alhamdulillah ini tiga lagi ah, mantap kita masukkan ah. Oke lanjut lagi Masih ah. Alhamdulillah masih segini lagi kita ulala ulala ulala ulala ulala ulala Oke okay, lanjut. Gak ada nih, bu. Bu pakan tidak iwa iwas lupo. Cek <tuh> gem <tuh> layu nung celak klem. pasih ulah ulah ulah ulah alah uh uh wah uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh, uh. ya wah ya ini pas ikan terakhir dapat gini kita lepas rilis itulah tadi ya bosku ya e, keseruan mancing saya di Kota Wali Demak hari ini ya e, di Desa Batu ini ternyata masih mantap sekali ini e, ikannya masih haup-haup ini masih melimpah ruah ikannya e, terima kasih karena sudah like comment dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya Selalu memberikan informasi spot-spot yang potensial ikannya ya bosku. Dan sampai bertemu di kesempatan yang akan datang mas bro ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.